Al-Hasan al-Basri berkata Nabi Adam alaihi salam Sebelum bersalah sebelum bersalah memakan huldi memakan buah huldi itu adalah angan-angan beliau itu di belakang punggungnya ajalnya di hadapan kedua matanya lalu manakala beliau melakukan kesalahan memakan buah huldi beliau mengubah maka beliau menjadikan angan-angannya di depan kedua matanya dan ajalnya di belakang punggungnya jadi dari kisah ini diambil pelajaran diambil faidah bahwa kalau orang itu kadang ada kesalahannya atau sedikit dosanya maka orang itu kada akan panjang angan-angannya orang itu bersih maka dia akan pindik angan-angannya tetapi sebaliknya apabila orang itu banyak kesalahan, banyak dosanya, nah tentu orang tersebut akan menghendaki panjang umur hidup di dalam dunia ini. Tentunya hendak merasa hidup hendak mengingini hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Jadi apabila kita berangan-angan panjang, maka itu adalah merupakan akibat dari adanya dosa yang kita lakukan, nah, akibat dosa itu lalu kita hendak lagi hidup ini selama lamanya di dalam dunia ini. Nabi Adam beliau waktu belum berbuat kesalahan beliau pindik angan-angannya, aja di depan mata Sidin, angan-angan di belakang punggung. Begitu Adam berbuat kesalahan nah berpaling. Ajal di belakang punggung. Nah, aja Angan-angan di depan kedua matanya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kesalahan itulah yang mengubah. Mengubah seseorang yang dulunya hendak. Uh, yang dulunya hendak bertemu kepada Allah. Yang dulunya rindu bertemu kepada Allah. Karena dosanya, karena kesalahannya. Lalu dia ingin panjang umur ingin hidup lawas dalam dunia ini Abdullah bin Sumait berkata saya mendengar ayahku berkata wahai orang yang tertipu dengan lama kesehatannya, orang nikah ada biasa sakit sihat saja apakah kamu tidak melihat orang yang mati sama sekali tanpa sakit orang-orang nah, yang tidak mempunyai penyakit sihat saja itu hendaknya memandang kepada orang-orang yang mati mendadak supaya jangan tertipu dengan lamanya kesehatan pada dirinya itu wahai orang yang tertipu dengan lama kesehatannya apakah kamu tidak melihat orang yang mati sama sekali tanpa sakit ada yang mati mendadak serangan jantung, ada yang mati tabrakan, ada yang mati kecelakaan, macam-macam. Padahal orangnya kanda pernah sakit. Sebab sakit sihat itu kada merubah ajal. apabila orang tu panggaringan lakas mati kada, orang tu sihat panjang umur kada juga. Jadi jangan dihubungkan antara panggaringan lawan sihat itu dengan ajal, dengan umur banyak orang yang garing tapi umur mah 80 tahun dah. padahal bilang ada berhenti doktor banyak orang yang ada garingan, nang ada karena lawan obat kada patuh lawan doktor 40 mati jadi sihat sakit itu jangan diulah patukan aja merasa masih sihat masa panjang lagi umur nah aku tertipu ungarannya wahai orang yang tertipu dengan lama penundaannya apakah kamu tidak melihat orang yang diambil sama sekali tanpa persiapan ini orangnya sudah sakit, sakit, sakit sigar pulang seharinya garing pulang si gara pulang sihat pada dahulu sekali sigar nah ini jangan tertipu karena pas garing. Karena aku si gara pulang semalam, panggaring si gara pulang, nah jangan tertipu nih tuh. Ya, barangkali ini garing tanpa ampihan ini. Nah, tuh. wahai orang yang tertipu dengan lama penundaannya, apakah kamu tidak melihat orang yang diambil sama sekali tanpa persiapan? Paling sakit sudah orang yang mati kada persiapan itu, paling susah. Perjalanan yang sangat panjang kalau ada bekal apa-apa, nah kita bisa membayangkan, kita mau sapir namparak saja, kalau nah ada bersangun apa-apa, sulit. Apalagi di situ, kalau ada kulak, kalau ada apa yang melihat, kalau ada bersangun. apakah kamu tidak melihat orang yang diambil sama sekali, tanpa persiapan. Dalam Quran disebutkan, Ya ayyuhallazina amanu, Ya ayyuhallazina amanu, takullah, wal nafsu, angkat damat lewat nah itu artinya wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian itu memikirkan memikirkan apa bekal kalian untuk hari esok itu esok artinya kematian karena pasti dikubur pasti dicabut nyawa pasti namun ada bekal itu Sesungguhnya kamu jikalau berpikir tentang panjang umurmu niscaya kamu lupa apa yang terdahulu dari kelezatan-kelezatannya. Hmm, kelezatan kelezatan yang telah lalu itu sudah lupa, kita akan ingat lagi. Apakah dengan kesehatan kamu tertipu atau dengan lamanya afiah kamu bersukaria atau dari kematian kamu merasa aman? atau kepada malaikat maut kamu berani sesungguhnya malaikat maut itu apabila datang maka tidak bisa mencegahnya daripada kamu oleh kekayaan hartamu ada kau disuap-suap malaikat maut ini ada kau disuguk-suguk malaikat maut dan banyaknya berkumpul kalau wargamu tidak mencegah malaikat maut Apakah kamu tidak mengetahui bahwa saat kematian itu mempunyai kesusahan? Saat kematian itu mempunyai kesusahan, ngerenjangin sakaratul maal, kesedihan dan penyesalan atas penyia-nyiaan waktu, penyia-nyiaan umur. Kemudian dikatakan, Semoga Allah menyayangi seseorang hamba yang beramal untuk sesudah mati. Rahimallahu abdan hamila lima ba'dal ma'ud. Allah sayang, Allah kasih kepada hamba yang beramal, yang bekerja untuk sesudah matinya. Semoga Allah menyayangi seseorang hamba yang memikirkan bagi dirinya sebelum turunnya kematiannya.